kalau misalnya ada masjid tidak jadi amil syari ngai panitia musola, musola di kampung-kampung biasanya ayo panitia zakat, panitia zakat keten kan ngapun ten, itu bukan amil syari itu konten biasa panitia zakat, ini kira sembrono kantongan niku di kelompoknya, no. kata dibagi, didakil kabet, dicampur konten sih keten kan dicampur di wadah ditimbang mana hati-hati nih ku. kuatir butiran-butiran itu kembali kepada sing zakat le tepak butiran berasiku sing dia zakat timbalik namanya tapi itu menangisah Allah menangisah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati ayyuna Muhammad alhamdulillah memasuki puasa yang hitungan 19 hari le ini sudah mulai ada seleksi alam <laughs> Selamat untuk majelis yang masih bertahan, istiqomah. Bakta sholat subuh jamaah di sini tetap ikut majelis ya majelis dzikirnya, ya majelis taklimnya. Mudah-mudahan sampai tutup, sampai finish Ramadan tetap istiqomah sebagai bekal pasca Ramadan juga istiqomah. Tema yang saya sampaikan sesuai dengan amanah dari takmir ketentuan-ketentuan dasar zakat fitrah Jadi sebentar lagi di penghujung bulan Ramadan Kita akan banyak melakukan menunaikan ibadah zakat Sederhana aja Lukisan tepatnya golongan kita bertentu kitab mata nifatul korek niki. Faslun fizakatil fitri ini kita akan bahas tentang zakat fitrah. Ai alat isababuha al, al fitrah min Ramadan. Jadi zakat fitrah itu dikatakan zakat fitrah itu sebab ini ku enten idul fitri, enten buko, enten rioyo itu kan. Karena ada lebaran ini maka umat Islam ini diwajibkan menunaikan zakat fitrah. Fitrahnya di Roma. Wa zakatul fitrah. Jadi untuk mensucikan ai alkhulqa wa zakatul badan. Tertas zakat fitrah ini juga untuk membersihkan hak badan kita. Watajibu zakatul fitri bi salati asya. Jadi zakat fitrah ini diwajibkan itu sebab tiga hal. Kalau tiga hal ini ada, maka orang itu wajib untuk zakat. Bil Islami yang pertama karena Islam, pokok wong Islam. Lah itu syarat wajib zakat. Wabi huruf isyamsi min yaumin min romaton dengan terbenamnya matahari di akhir hari terakhir bulan Ramadan. Lah, mangke malam 29 Ramadan itu ada rukyatul hilal menentukan akhir Ramadan. Apakah akhir Ramadan ini terhitung 29 atau 30 hari ini pun nanti. Lah ketika hari terakhir matahari terbenam lah itulah mulai kewajiban zakat wala buddha min idrogi juzin min romadona wajus'in min syawal dan tidak bisa ndak boleh tidak mesti ketika dari masuknya bagian dari romadon dan bagian dari bulan syawal Terus, kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu jadi kewajiban di zakat fitrah itu nge, mulai masuknya bulan Ramadan sampai masuk sawal Fathu zakatul fitri mata badal dalhuruk termasuk lewontenti yang Islam, yang mati, sedo wafat. Setelah terbenamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan, maka orang itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi lek nututi terbenamnya bulan Ramadan, setelah terbenam matahari terakhir, mati orang ini punya kewajiban zakat fitrah. Masih punya masih punya tanggunggan, ya, Tanggungan. Ya. Dunaman wulidabakdahu, tidak anak yang terlahir setelah itu. Lewonten bayi lahir setelah terbenamnya matahari, tak ganti. Cinta ribut jadi itu perematan Malam takbiran gitu. okay. Jadi malam takbiran, mari maghrib malam takbiran. Ono arek bayi lahir. Anak bayi kok ndak- ndak punya kewajiban zakat fitrah ndak- ndak terbebani zakat fitrah Tapi lek lahir sebelum terbenamnya matahari terhitung Wong tua saya bayar lek bayi deh yo saya ndak iso golek beras <guluh> Wong tua Nah diku. kalau mati uh, setelah terbenam matahari wajib tidak anak, waya juzu takjilu hamin awali ramadan, boleh menyegerakan zakat semenjak awal ramadan, Dan terus mulai satu ramadan, melebu satu ramadan, jenengan menunaikan zakat dulu, buat nopo, ini ku takjilu zakat, ansal, sa'niki jenengan zakat Bisik oleh oleh kan sik durung malam takbiran enggak apa -apa. Pokok mulai masuk Ramadan itu boleh. Boleh. Dados ngaten. Wayah rumu ta'khiruha an yaumil bila udrin. Dan haram mengakhirkan menunaikan zakat an yaumil dari hari Idul Fitri maksudnya bila udrin tanpa alasan apapun, download sebab diakhirkan, telat dan kesimpulan tolong ya menunaikan zakat fitrah ada waktu boleh mubah kapan mubahnya ketika masuk bulan Ramadan masuk satu Ramadan boleh zakat sudah boleh ada waktu wajib kapan waktu wajib ketika terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan malam takbiran lah gambar hari sampai kapan sampai dilaksanakannya sholat Id jadi malam takbiran sampai sholat Id itu waktu wajib itu waktu wajib satu Ramadan pemubah malam takbiran wajib wajib kalau sudah lewat masa sholat Id ini waktu haram waktu haram duduk pas no kelewat kadung sholat id sik zakat terus jenengan lerenda zakat ampun kewajiban tetap tapi masih waktu harum kadung sholat itu sholat subuh ini waktu sunnah sholat subuh itu awal waktu sekarang ini sudah sik-sik waktu ini mengakhirkan itu makro tapi kalau wis Matahari terbit, jenengan sholat subuh di waktu haram waktu haram Ojo postolak no kawan, jenengan apa subuh nih kecucuk pt ke pp terus jenengan leret nggak sholat subuh bun bun tetap wajib di tapi masuk waktu haram wa biwujudil fadli angkutihi wakuti iyalihi fidhali kalyaum syarati wongiku kewajiban jakat fitrah pertama islam yang kedua masuk nututi waktunya malam takdiran sampai salat id. yang nomor dua yang nomor tiga ada stok makanan logistik di rumah yang lebih ukurannya lebih niku untuk dirinya sendiri cukup untuk keluarganya cukup. Gue gitu, tidak. Gitu. Wis tegerono malam takbiran jadi nggak. Les le, saat niki gih dereng zakat sampai malam takbiran dereng zakat. Pas malam takbiran kok pas jadinya nggak 2 setok makanan belas gingsing tiga makan besok daunok belajar tidak gitu, gitu, gitu. cukup untuk dirinya untuk keluarganya tidak cukup. Gue gitu, tidak. Gitu. Lalu itu termasuk wong fakir, wong miskin, enten ketentuan nih makanya fakir nopo miskin di ya Artinya dia itu tidak berkewajiban zakat karena untuk memenuhi dirinya sendiri tidak cukup. Tapi lewat malam takbiran jenengan dikit cukup, kayak mangani debi cukup, kayak keluarga cukup, wajib jenengan bayar zakat. Giojo. Kata-kata tabiran, tinta entek tidak no zakat. No. aku tidak punya beras entek. Nanti. nanti tak tabung no. loh, tidak tabung no, tetap itu diwajib. min lain latih. Jadi orang ini berkecukupan untuk kebutuhan diri sudah cukup. kelebihnya itu untuk menunaikan zakat dan di zakati seseorang nafsihi dari dirinya aman talzamuhu bina minal muslimin dan orang yang kewajiban jenengan beri nafkah ngapun ten bapak-bapak rumah tangga, kepala rumah tangga punya tanggung jawab memberikan nafkah istri anak maka zakatnya istri dan anak menjadi tanggung jawab kepala keluarga berapa yang dilurahkan wayuh roju wayah ruju soan dan mengeluarkan satu so satu so minpu tibalah dihi dari ukuran makanan pokok negeri itu nah awal Edwin itu dah hari Nova huh? eh sekul yai sanes berarti <usur> enggak salahnya beras ya makanan pokok kita itu beras beras ngitung aslinya satu sok satu sok itu ukurannya itu ukuran takaran ditaker ukuran takaran itu satu sok sok ukuran takar tapi zaman saat ini makanan pokok beras contoh di sini jarang ditaker jadi Mudah tak keran, tapi timbangan pakai pendekatan berat. Timbangan, nah ini sih cecak ukuran tak keran tapi timbangan ini standar yang berbeda. Lagu menurut pendapat para ulama mawon. Satu sok itu, ada kalau madhab Syafi'i crossnya ke berat kilogram itu 2,75 kg setiap jiwa. 2,75. Wonten males yang berpendapat 3,8 kg. meh kilo. Lah niki Saat ini lebih praktis malih, biasanya warga ngobrol beras. 30, 2, 3. Zakat fitrah dengan uang juga bisa dilakukan secara tidak langsung dengan tetap mengikuti madhab Safi. Izaket. Beras ini mulai madhab Safi 2,75 kg. beras yang berkualitas paling tidak sama dengan yang kita makan bentino nih pojok di, pojok di dewek no. dibedakan artinya beras yang bermerot, sing apik dipangan Dewi, sing digesakat, digolek itu no beras sing kapangen, kapangan beras jatah misalnya mpun, padak no. sama kak niku ukuran ukuran wonten malik jados ngene Teng madhab safi piamben niku macam-macam ukurannya lek Tomut pendapat Imam Nawawi niku 2,7 kg lek di liter niku 3,5 liter lah Ulama lain wonten sing berpendapat 2,5 nggih lah rata-rata gamang-gamang ini tiang-tiang itu biasanya ditimbang 2,5. Wonten sih pendapat wonten gini, wonten. Tapi lek madar rata-rata 2,75 nih, lek pulau piambuk biasa yes. Tapi mbak terlalu bilur. Kalau jenengan ini pakai uang, ya dikruskan dengan harga beras ketika itu. Iku, iku barang ikut zakati. kalau zakatin jenengan ikut bawa uang dan ikut madhab syafi'i boleh juga diakat dulu jual beli beras di sini dan terus panitiannya diakna beras beras-beras, itu saya paketan kan pak-pakan beras itu yes, pertama beli beras dulu bawa uang, tapi panitianya diakna, ini beras itu zakat, dibeli, setelah itu diniati zakat nah kalau madhab syafi itu niatnya biasanya lek tiang-tiang sepuh ini dituntun, nawaitu an-ukhrija zakat al-fitri an-nafsi fardun lillahi itu ketika ambilnya tidak berhasil <laughs> ini itu ku tiang kuno ini itu ku ngotong malah ada sari ini yang digunakan kiyahi ini, si, disunduki kacang dikai di, di, di, Loh, kok, ono, ono suruh nih, ono bahku nih, kok terbiasa sih, ono sehari ini. Lah, gitu. aku loh nih, masih cilik, gue rebutan, gue lagi sehari ini aja. Nah, nih, kok, nih, kok ada titian Tapi yang utama berasa tadi itu, berasa tadi. Nah, nah, kemana kita ini menunaikan zakat? Meski datang ambil sehari ambil syari karena ada amil yang belum syari Ingatkan. siapa amil syari itu dikatakan amil syari itu manakala resmi ditunjuk oleh pemerintah ini ku amil syari di SK oleh pemerintah jadi yang punya kewajiban mengambil harta zakat itu pemerintah kalau teng Indonesia pemerintah itu menunjuk namanya basnas badan amil zakat ada yang bukan pemerintah lembaga namanya las lembaga amil zakat di SK oleh pemerintah jadi amil syari betos amil syari nah rencan-rencan nggak -rencan ada contohnya lazisnu contohnya itu amil amil syari resmi Nah, tentang masjid tinggi, teman ini enten panitia zakat kan? opzis opzis NU, NO, OP NU NO itu amil sari. Kenapa? Karena dapat dua SK. SK saking pengurus NU NO di SK, kedua SK operasional dari Lazisnu itu amil sari. Kalau ikut opzis edo NO misalnya, atau Upizisnya Basnas atau upisisnya itu-litu nih Amil Sari kalau di SKA lembaga yang Sari turunannya jadi Sari kalau misalnya ada masjid tidak jadi Amil Sari ngai panitia musola musola dan kampung-kampung biasa ayo ngai panitia zakat panitia zakat ketengan ngapun ten itu bukan Amil Sari itu panitia zakat nah, bedanya nopo nyetan. Kalau jenengan zakat ke panitia atau amil belum syari selama diterima di situ belum ditasarufkan, ditasarufkan itu didistribusikan, diserahkan kepada mustahik zakat, sing delapan asnaf mustahik zakat belum disalurkan, kewajiban muzaki, muzaki itu sing zakat belum gugur, belum gugur. Misalnya di sini UPZ, UPZ, di sini UPZ misalnya, di SK oleh Basnas, itu Amil Sari, kalau yang SK Basnas Amil Sari, jenengan zakat di UPZ langsung gugur kewajiban Pak jenengan, mboh diserah no mboh langsung gugur. Kenapa? Karena amil syari itu adalah amil sing beneran. Amil sendiri bagian dari mustahik zakat. Diterima Nang amil gugur, jenengan. Tapi kalau panitia di musola musola itu bukan amil syari, tapi wakil, jenengan taukil mewakilkan ke panitia nyok tak wakil tentang sampeyan salur no wakil turung di salur no belum gugur kewajibannya ngudek, nomor kali nomor kali kalau di sini ambilnya syari boleh mengelola harta zakat contoh, ponosih zakat duit zakat mal lo zakat fitrah pakai beras masuk barang zakat jenengan kelola Pesudoewe tak kayak operasional tak kayak tuku kresek, oh tak bensin bensinnya distribusi, tak gawe nyewo motor, boleh, boleh. Tapi kalau bukan amil sari panitia panitia sing bukan amil sari, tidak boleh. Niku biasanya kata sing betul banget. Pokok panitia murah muro jupu Hai amil, padahal itu amel amil betul yang sih? kecuali Lepaniteku memang fakir dia mustahik zakatnya karena fakirnya bukan amilnya duit zakat di kelompoknya no, dia kresek boleh, kalau bukan amil gak boleh ini bukan hanya amil kecuali yang resmi ini contoh contoh nah langkung aman Zakat itu disalurkan ke Amil, Sari, Pun, ini gambaran dasar zakat. Kira-kira. <laughs> uh, Gilak zaman Bien, itu Amil, itu jarang, jarang dipahami. Mungkin Kiai pasrah dengan Kiai, seniern, zaman seniern. Nah, sekarang sudah terlebagakan semuanya gitung dusun-dusun kita sih wanton tapi kia-kia niku enten gak ada ilmu zakat dan eh, niku niki sekedar pengantar dasar-dasar zakat fitrah yang diamanatkan untuk kami sampaikan mungkin wanton sing ditakletakan biasa ini teng masuk sini enten yang ditanya kami gitu. <tuh> ada ibu-ibu mungkin kalau bapa bapak yang mau tanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang saya tanyakan ini mengenai bagaimana kalau jaket sudah kita keluarkan Tapi kita tidak tahu apakah itu sudah sati apa belum Soalnya kan sekarang ada bapak-bapak itu yang mengambil ke rumah Ibu minta zakat, Biasanya bawa becak Bapak biasanya Itu bagaimana? Apakah kita harus mengeluarkan lagi karena kita mendengar penjelasan barusan Kok jadi ragu saya? Apakah betul itu panitia yang Bapak sebutkan apapun, atau bukan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nggih. Niki uniknya zakat nih. Zakat itu sasarannya harus tepat. Karena niku zakat itu tidak bisa diganti ampe pajak. Pajak dikelola gayo dalam, ge dalem ge bangun terserah. Tapi lek zakat niki ditentukan mustahiknya. Dari delapan asnaf itu, yang prioritas fakir dan miskin baru ambil. Yang lain-lain itu susulan, susulan. Fakir miskin pun dalam teori zakat pengelolaan distribusi tidak boleh keluar daerah. Utamakan di daerah itu, gitu. Di Delok Tongo, oh non, tidak fakir, si cedek, dan seterusnya, Lah gitu. kalau ada tamu-tamu minta-minta zakat, gini zakat misalnya, kalau yang jenengan keluarkan ini misalnya zakat fitrah, zakat fitrah, gitu. pastikan bahwa ini orang yang minta itu mustahik, gitu. Bagaimana supaya tahu mustahik lah ini? Biasanya untuk menentukan mustahik atau bukan lembaga zakat, badan amil zakat itu punya data. Nah, kados masjid ini. Gitu. Jangan hanya menghimpun zakatnya orang Tapi datanya fakir miskin lingkungan masjid harus punya Ini tugasnya amel nih Nah kalau dengan diskasikan ke Tukang becak misalnya minta-minta gitu -minta Dan seterusnya nge, Yakinkan bahwa orang ini bener ini fakir atau miskin Fakir nih tuh gak punya pekerjaan tahu kebutuhan hidupnya misalnya satu keluarga kemudian hidup Rp50.000 perhari dia enggak kerja fakir atau bekerja berpenghasilan tapi sehari kebutuhan Rp50.000 tidak terpenuhi kurang dari separuh misalnya penghasilannya hanya Rp20.000 fakir dia. tapi kalau penghasilannya itu lebih dari separuh kebutuhan butuhnya 50000 untuk hidup sehari bersama keluarga nyambut gawe, kok oleh telung poloewu, petang poloewu, miskin dia dan kebutuhan separuh ke bawah yang terpuni namanya fakir kalau lebih dari separuh namanya miskin, Diku, itu mustahik gitu boleh, boleh jadi kan dia tidak memastikan, ini benar tidak? Lelah luput bukan fakir, bukan mesti miskin. Dia ndak belum gugur wajibannya, kukur. belum gugur, belum gugur. Wis agem sudah biasa. Kulok ngaput dan terkadang kulok, terkadang enten anak ya tentu. Zakat, kulihat oh, di sekolah, di sekolah. Terkadang orang sing si ngelola bener, orang sing goteh gitu dekat, terkadang nggak tahu elbownya, keliru tidak ragu-ragu ini tidak ada niat, niat sodako jatuh sekiri zakat di dalam Al-Quran itu baca sodako hudmin amwalikum sodako sodako itu ada sodako sunnah ada sodako wajib kalau sodakonya sodako sunnah berarti sedekah biasa sekar, bahkan orang kafir pun minta-minta paringi Dosa ditakoni agama sama menol, Itu kalau sedekah sunnah. Tapi kalau sodako wajib, yang dimaksud adalah zakat. zakat. Kalau sodako wajib, zakat ada aturannya, mustahiknya jelas. Termasuk zakat mal di ngoten. Pun eh, lej dengan tidak yakin bahwa ini mustahik, dia tidak kenal. Niatkan sodako sunnah aja Oke Ketimbang keliru Ketimbang keliru Lalu daging kalau jaluk jaluk sudah sodako sunnah Sodako wajibnya zakat Dimana titip no cipisis Cipisis cipisis pergi kei Upisis Oke Kita ambil syari Ngotot bapak tuh Maka terjebuk No, Walton Halo, masih ada? Nah, tidak ada? Perlu diketahui saat bahwa di Masjid Garfarola ini ada UPZ yang menerima dan mendistribusikan zakat mal dan zakat fitrah. Insya Allah hari Kamis nanti akan bagi zakat mal sejumlah 350 orang setelah sholat taraweh. Kemudian untuk zakat fitrahnya, Insya Allah hamin satu hari raya akan dibagikan. Dan ini untuk mustahiknya untuk zakat malnya 350, kemudian untuk zakat fitrahnya ada 500 lebih. Sudah datanya sudah pegang tangan oleh Puji, Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang menyerahkan zakat fitrah maupun mal kemacet ini, Insya Allah semuanya sudah uh, persyaratan itu sudah cukup, Insya Allah. sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz tadi, barangkali demikian. Kita review. Okay. Alhamdulillah. Mudah-mudahan amanah. Begini, okay. terus ingetan. Umpama ada saudara kita yang tidak mampu. Gaymangan itu Setino, itu Misale sekeluarga setengah kilo. Kok duwene d Misale cuman 1 kilo. Berarti lebih setengah kilo. Ojo oh, pas ndak zakat jenengan. Zakat, oh. Zakat apa? Sisa yang ngono itu. Lo kan kurang dari 2,7 kg. Kek kilogram. Dak opo. Dak opo. Ojo oh, sampai ndak zakat plus terus malayutroku lalayutroku la kulo lalayutroku kulo terus sisa-sisai piros sudah zakatkan itu tidak cukup 2,7 kg misalnya 2 nepek satu kilo ketika itu sudah zakatkan segitu karena kemampuan kita gitu Ngertin? terus male ngingi niki -niki, wonten biasai panitia zakat nikuratoksono kantongan itu di kelompok no kate dibagi di Kabeh dicampur pun tersebut lihat dicampur diwadai ditimbang mana hati-hati nih bu. kuatir butiran-butiran itu kembali kepada sing zakat karena orang terkadang ini muzakini itu jadi mustahik bisa lihat tepat butiran berasiku sing dia zakat nih ini pun terlalu pun terlalu karena itu pun gampang-gampang nyampur-nyampur beras zakat yang sudah ditimbang dijaga dan seterusnya lek soda kau sunnah sembunyi-sembunyi bu sampai ono singro tapi lek soda kau wajib kau doh <tuh> iki zakat ya sopan, sopan, butuh bawa enggak soda wajib lek sunnah sembunyikan sekiranya tangan kanan memberi tangan kiri tidak tahu begitu Lek sing sunah, lek wajib kursi ari Islam ini disiarkan Mekaten gih bisa dipahami, alhamdulillah. Niki ngaji bab zakat dasar dasar zakat, mudah-mudahan kita semuanya Allah bersihkan lek, hati jiwa kita, termasuk salah satu dengan wasilah zakat fitrah, Lek gak zakat fitrah, bapak ibu ganjaran ibadah ramadan gantung, saya kata munggah nang lagi tuh udah gelemb, ndak tau tuh tegusi allah, lalu ndak didorong kali zakat, patengowes itu kafling masjid, patengow ngaji, hataman Quran, teraweh, poso, wesin pol ndak zakat, aduh, gelandong gelandong, betul betul, ini Iki <tuk di> mau keusat <atas>. apa? Bagaimana hukumnya orang yang bukan fakir dan miskin yang menerima zakat dirahmati Allah. Hukum bukan fakir bukan miskin tapi masuk delapan asnaf.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 Eden dan seterusnya delapan itu kok luput dari delapan itu tak terhitung zakat Dak gugur dua ji baca loh dan ini pentingnya zakat itu sasaran ditentukan Gusti Allah singa menentukan. Sanes ambil piyambak Sanes Gusti Allah singa menentukan. gitu betul tadi Pak Habih Oke cekap nih ngotot malimogo yang gak ngekoy Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam eh, Ini pak Ustad. maju cuaca Ini pak Iya Mak cuaca Mengatakan, kalau yang dimaksud dis, untuk masjid, contoh salah satu masjid misalnya, maksudnya untuk dikelola di masjid, mungkin ada panitia yang kelola zakat di situ untuk diimpun di situ. Tapi kalau yang dimaksud mustahik penerima zakat adalah masjid bukan misalnya, karena masjid itu bukan Mustahik zakat. Sing mustahik itu orang. 8 asraf itu uang kabeh. <tutuk> masjid. <tutuk masjid Bukan orang. Tapi kalau yang di masjid-masjid itu adalah panitia yang akan ngelola berikutnya. Monggo, berarti ada panitia yang akan menyalurkan. Nah, fungsi orang yang datang teman panjenengan itu berarti mengemban amanah. Dia minta diamanahi. Gulonyun zakatin jenengan untuk saya bawa ke masjid. lo dapat amanah dia. Jenengan pari ini tiga kantong dari tiga keluarga saya. Cak titip noneng sampean untuk disalurkan. Dia dapat amanah. Kok ndak aman? orang ini ndak tersalurkan. Wonge dusok, kewajiban jenengan. Belum gugur. Ngoten. Resiko. Resiko. Kecuali niki ambil sarti yang ditugasi di SK oleh Bas atau Las yang resmi. Memang petugas dia petugas untuk menghimpun zakat, narik zakat, tidak apa-apa. Diterima, gugur kewajiban aja dengan tunduk Niki keraton meniko zakat ini tidak sembarangan. Memang ada, ada ilmunya, ada ada aturannya, ada aturannya pegatan yeah. gini, gini cekap gini, sabun, wantan malai, gini, yang tahun keberapa yang melakukan diri saya di mana? Apa saya di mana? Wes kaget biar gini, lain deh, kon. Apa saya dalam tahun ini menambah lagi apa di mana? tahun ini? oh di tobeli? <laughs> ya, <laughs> tak pikir sederhana apa dulu kan yakin jadi kan ini bahwa itu adalah pakai dari musait gitu. gitu. tahu jawabnya mau gini belum? tahu jawabnya orang gitu, itu itu. Ya, kalau kalau ke depan male malih manem-manem pun sirat tak Tapi pun sampai kalau titip, jangan sampai orang minta-minta teng Panjenengan ketuk rumah di rumah jenengan pulang dengan tangan kosong, Lai sakit pun sampai ditulisi ngamen gratis misalnya. <gulau> wis lah, wis duit saya pun sampai pulang dengan tangan kosong. Bahkan kanjeng Nabi nanti didawi. Nati Dawo Kajeng Nabi sampai uang sing minta-minta di rumahmu dengan gelang emas gemerenceng minta ke kamu beri keono gitu. ojo sampai pulang dengan tangan kosong tapi ini ku soda konsul nah gitu sing wajib jenenge zakat hati-hati kutu tepak sah-sah lemon kalau teteh terkadang ngapu dan ku lopiabe Anak zakat dengan sekolah, jowis tak wadah gitu. Tapi tak sedia lho. sing tak salur lho, sing bener-bener kesannya aman, gitu Tak kepis sedakoh, sedakoh, sedakoh, biasa. Biarkan sudah dikelola di situ. Tapi kalau menyediakan untuk sing bener-bener tepat sasaran, sesuai dengan syariat, otonjing oton. Niku lek ragu-ragu, lek pasarap bener memang Ikut tanggung jawab orang yang dapat amanah ini dapat amanah, mengatah. Iki <tuh> pun kersane kersani pak, kersane tidak sebrono bab zakat, iki nyalurno pun sembarangan. Lepping kayak wong kok ragu, iki bendera mustahik, iki bendera ambil syari pun niatnya no setako. Setako biasa maul, mengatah sakhwah, kemurahan-kemurahan hati yang harus kita bangun, jangan sampai gara-gara sok-sok, kenceng di bab zakat akhirnya medit Uang, enggak, sampai duduk amil sampai ini enggak mustahik, enggak takai mpun ngoten <t> <yulohan> ya Allah tadi tetap itu. memberi tetap itu. tapi, yang kewajiban ini kudu ditutup, karena itu hukum enten aturan berkata ini Bapak Ibu, cekap ini Amin amin nauzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdali wa ni'amahu wa ya rabbana lakal hamdu kama yamjidu sulthan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi jama'in Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ya Allah fahman nabi'in wa hidzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma wa wa rahimin allahumma wa allahumma Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghli nabi halalikan haramik wabita'atika amma siyatik wabifadlika amma siwak Allahumma ya farikal furqad wa munzilal quran wihikmati wal bayan Barikin lahummalana fi syahri ramadhan Barikin lahummalana fi syahri ramadhan Barikin lahummalana fi syahri ramadhan Allahumma taqabal mina sulatana wa siyamana Wa qiyamana wa qiroatana Wa ruku'ana wa sujudana Wa ku'udana Wa tasbihana Wa tahlilana Wa taburru'ana Wa khusyu'ana wala bila ya warahmatullahi wabarakatuh